Kenapa ada keluarga yang baik-baik aja, ada keluarga yang nggak baik-baik aja, dan kenapa nggak semua keluarga bisa baik-baik aja? Satu malam itu saya cuman bilang, Tuhan kok gini banget sih, gitu hidup kok gini banget sih, gitu kan. Yang saya tangkap gitu Tuhan balik ngomong kayak, apa yang kamu rasain sekarang itu sebenarnya bisa kok baik-baik aja. Gimana caranya? Ya mengampuni gimana mau mengampuni nih gitu ceritanya gimana nih nggak ada dasarnya nih saya diusir dari rumah karena mempertahankan hal yang baik di rumah jadi waktu itu saya tenggur papa karena dia mulai merokok lagi itu kan rumah-rumah gua kalau nggak suka ya pergi aja lu ketika saya pergi papa tuh sempat sakit wah itu saya dalam hati tuh syukurin ya kan agak merokok lagi sih gitu kan dalam hati kan kena kan stroke nah ketika stroke rasanya udah mau mati jadi akhirnya dia jujur udah menikah lagi, udah punya anak tanpa sepengetahuan mama. wah itu saya makin bete. kalau secara logis saya fix nggak akan pulang, fix entah sampai kapan. setiap hari itu saya pikiran mama, pikiran rumah. Gitu. kok mama masih bisa sih kalau gitu? kan saya aduh, mama kasih teladan, jadi keluarga saya itu sebenarnya udah bisa lebih berantakan lagi dan dari dulu. Papa, mama itu beda keyakinan. Ayah saya kerap kali melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan dan menyakiti ibu saya, gitu kan. Jadi, saya ikutan sering bergantung sama papa. Saya yakin dulu mama mungkin nggak enak untuk bawa saya sekolah minggu. Papa juga mungkin nggak enak untuk ngajarin saya sholat. Akhirnya, ya saya nggak tahu Tuhan yang mana ya, gitu kan. Titiknya banget tuh adalah ya, ketika saya udah mulai nyebut, Tuhan ini gimana? Mungkin hmm, pada saat itu saya juga gak tahu nih sama Tuhan yang mana ya Awalnya saya bilang, kenapa Kenapa enggak Tuhan bikin keluarga saya baik-baik aja Tuhan bilang, pilihan adalah Tuhan mengampil Tuhan ngomong-ngomong kenapa gak bisa Mama kamu enci bisa Besokannya saya pulang Dia kita berkajar makan, dan makan Saya pak. Gitu. terus saya teluk Saya bilang, saya minta maaf Buat semuanya Bapak nangis, kenapa-apa dia Memang ketika saya harus pulang, minta maaf sama Papa juga. Saya merasakan kelegaan yang nggak pernah saya rasain seumur hidup. Itu yang menarik saya untuk kenal Tuhan itu dari situ. Bahwa Allah merelakan keilahiannya turun ke dunia yang korban, harus korban, yang harus disalib, yang harus mati, yang harus bangkit. Itu bentuk kasih yang luar biasa, kasih yang seperti itu yang membuat saya bisa datang dan mengampuni. Yesus yang seperti itu yang saya ingin kenal lebih dalam. Ya, sesuai yang seperti itu yang memang diri ya gitu. Nah, saya mikir kok kondisi keluarga saya baik-baik aja, saya nggak akan pernah tahu artinya pengampunan, mengampuni, dan artinya ketulusan. Saya Anaketsuya, ini aku, dan sebuah cerita.